Ada, nah, ini ada sisa-sisa orang makan di corok. Oh, uh oh, ya pindah. Gak usah lari. Sini, mas ini bos. Sini, mbak Ayah, bebas sini sini. Gak usah lari. Jadi melayu-melayu ketatap kakak kapan ketatap dengkulnya ketatap badak bercula culanya hilang ini nope. e, kak apa namanya ini kak? badak bercula adek bos naik naik kuda zebra awas itu <tuh> maskernya nggak dipakai Yeay. tak pak tak plang. awas ya tuh ada ya minta apa kakak itu minta es gedan alias es jengan ini namanya apa bos kuda apa bos ah namanya zebra kuda zebra zebra lorek lorek jalan-jalan ke sana itu banyak merpati di sana ayo harus lari adek bos <laughs> Kayak apa kameranya? Oh, Action cam. Ayo jalan. Ayuh. Melihat merpati Pati. alias burung dara. Ada manuk empritnya juga. Biasa Kak, Kak, ada usaha. Ikut, ikut, ikut. Merpatine ikut. Wedi. Cek ya, yuk, Kak? Punya itu anak edoro Kita lagi ada di mana, Kak? Oh, terbang merpatinya ada di taman hutan kota Lumajang. Oke, okay. ini semacam hutan buatan untuk masyarakat kota. Ayo, jalan-jalan! jadi ini semacam hutan di tengah kota alias zona hijau eh surip memang kayaknya nyiram mungkin ada yang nyiram adik bos adik bos, ya balik jalan ini tiba-tiba airnya keluar nggak tahu kenapa waktunya Mungkin jame niram taman Ya nah, mati Ya hidup lagi <laughs> nah, Kayak pipisnya bos <laughs> Mungkin jame nyiram tanaman ya kak ya Jadi otomatis Atau mungkin lagi error Ada hantunya si Ren Head keluar sendiri ernya. Cak ke sana kak. resapan gak usah lari bos sini mbak kakak bos Naik apa, badak Gak enakan singa ikutan? Iya hey, bos singa. Eh bos pindah ke singa bos. Singanya jantan apa betina dok? Ya, yeah. singanya jantan apa betina? Oh ini ada, buahnya berarti jantan. Ada telurnya dua, berarti singanya jantan. Iya, yeah. hey, naik bos. Naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, datang, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, kemarin nih, adiknya ditinggal gocean bos, gocean bos eh, kakak habis beli es sama bunda wow. itu hewan apa bos, bos? hewan apa namanya? naik apa? hewan Ayo, hewan apa namanya? si? singa singa, lion iya <tuk> belum <tuk> <tuk> tuh, mana? <tuk> <tuk> singanya belum pilek, singanya kena flu sakit singanya Pagi sakit, singanya lagi sakit dani kejalan jajahnya mendung teman-teman gimana? hah? bisik ini kabar itu Mandi, oh iya, berarti wayang nyemprot. Berarti memang waktunya pengairan ini. Ini juga keluar airnya. Di sana tempatnya MCK. Apa MCK, Kak? Nah, mandi cuci kencing toilet <laughs> di sana wing ada apa ada ada kakak ya dah